Assalamualaikum Harap pulang Waalaikumsalam Bismillah Aduh, waduh Pulang-ulang bawa jajanan Ingat, jangan jajan Banyak-banyak hmm. loh Nanti sakit Yeay <tuk> <Wow. tuk> Anta mau? Ayo <tang> nah jadi. <tang> Assalamualaikum. Mau pulang. Di, apaan nih? Kerjain apaan? Ternyata kamu, gak Kamu kenapa? Rak? <tuh> <tuh> <tuh> Jorok tau. Kalau bersin bilang alhamdulillah. Nanti biar didoain. Terima ya Allah. Terus kamu jawab lagi. Ya ridhunullah. Wa yusni balakum. Kalau bersin itu haji-haji aja. Bersin juga ada adabnya, rak uh, astagfirullah. Uh, ma. Astagfirullah, kamu demam, rak Hah? ini nih. Akibat jajan kebanyakan, amandel kamu merah. Itu namanya radang.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 Dikasih demam sama Allah, biar dosa Rara dihapus. Sekarang Rara berdoa, minta disembuhkan sama Allah, ya? Ya Allah, sembuhkanlah demamku. Rara janji gak makan es krim banyak-banyak lagi. Ayo. Bener ya, Ra? Janji gak makan es krim banyak-banyak lagi. Tunggu Enak Sabar ya Ini ujian. I'm mm -hmm.